Inna wa inna ilahi roji'un Turut berduga cita Atas tragedi yang terjadi di kanjuruan beberapa waktu yang lalu Teriring doa untuk seluruh ratusan korban jiwa Termasuk dua aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan kekuatan Juga Agar korban yang mengalami luka segera dipulihkan. Tentu, kita semua menyayangkan tragedi Kanjuruan ini bisa terjadi. Tragedi tersebut merupakan catatan kelam bagi olahraga Indonesia. Hilangnya ratusan nyawa di Stadion Kanjuruan ini adalah catatan kelam bagi olahraga Indonesia, termasuk salah satu yang memakan korban terbesar di dunia. Stop dulu mengkritik dan menyalahkan. Berdoa untuk keluarga yang kehilangan dan pemulihan yang masih dirawat. Pekalah sejenak, kemanusiaan di atas ego pribadi, ini duka kita semua, tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Lapisan masyarakat di Toraja Utara, Sore, Sotim. Kemudian, ada pemuda Pancasila yang kemasyarakatan, ke masyarakat. ke pemuda, ke masyarakat. serta dari PSI itu juga, hadir yang bertindak sepak bola, melaksanakan kegiatan doa bersama, yang artinya bahwa kami semua turut berbudak kita turut berbelasungkawa dan berempati terhadap permasalahan yang terjadi atau tragedi yang terjadi di tentu saja harapan kami semua yang ada di sini adalah bagaimana bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi kembali, terulang kembali khususnya di Kabupaten Toraja Utara dan pastinya tidak ada sepatu yang berharga